Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, uh, ini uh, cara tutorial login zoom ya Nah, sebaiknya login zoomnya via Google ya, si Google Nanti dia masuk browser untuk login Google Klik akun mana yang mau dipilih, yang ini ya Saya masuk. Kemudian juga, uh, di sini open ya, klik open, nanti otomatis dia masuk login Nah, ini artinya sudah login. Biasanya ada chat, meeting, ya. Ini yang dijadwalkan. Ini yang lainnya. Nah, di sini contohnya, ini new meeting, ya. Untuk membuat meeting, kalau yang gratis biasanya hanya 40 menit, ya. Tinggal klik. Nah, contohnya seperti ini, ya. Uh, seperti itu, ya. Contohnya seperti ini. Oke, keluar. Untuk join meeting, seperti ini. Kalau di laptop, ya. Jangan lupa sebelum tulis ID-nya, ganti dulu namanya. Nah, untuk mahasiswa setiap mata kuliah, mohon eh, nama, tulisnya nama dan mata, nama mata kuliah. Misalnya adek namanya ya. The Score Nah, jadi setiap kuliah mohon eh, settingannya seperti ini ya. Eh, nama dan eh, mata kuliahnya apa. Sehingga nanti kalau misalnya admin mau break out room, itu mudah ya karena... Terlihat uh, mana yang antropologi, mana yang mata kuliah lain. Sehingga mohon untuk uh, selalu menyentuhkan uh, nama mata kuliahnya ya. Kuliah setelah itu join ya. Dan jangan lupa uh, nanti ketika sudah join itu selalu menyalakan uh, apa audionya itu dimatikan, dimute ya. Videonya dinyalakan seperti ini ya. Nah kalau misalnya gak terdengar suara dosennya biasanya dia seperti ini. Nah, audionya seperti ini. Join audionya, masih gambar ada uh, arah gitu ya ke atas, warna hijau, berarti di suara dosen tidak akan terdengar, dan suara kita juga tidak akan terdengar oleh orang lain. Maka klik ini ya, join with computer audio. Biasanya kalau ada gangguan, videonya suka apa uh, audionya tidak akan muncul gitu ya, akan seperti ini terus. Nah, itu untuk caranya ya. Nah, ini di uh, kemudian di sini ada security ya di sini kalau host ya bisa men-share screen, uh, partisipan bisa share screen kalau hostnya mengizinkan di sini checklist, kalau tidak berarti nggak usah. Jadi yang bisa share screen itu hanya host dan co-host. Ini partisipan, ini chat ya. Jadi kita di sini bisa lihat partisipan siapa aja. Bisa juga kita bisa men-unmute orang lain kalau chat, uh, jadi host ya. Nah ini untuk chat, di sini fungsinya chat uh, everyone ya. Dan juga di sini ada fasilitas untuk membagikan hmm, apa file ya bisa juga dan di sini untuk settingan chatnya bisa chatnya itu hanya ke host aja hanya ke semua orang atau tidak ada satu orang pun yang bisa mengirimkan chat nah itu untuk kapasitas chatnya di sini ada share screen nah ini menu share screen yang ada di kita buka di layar di sini ya kalau ingin share screennya kedengaran ada suaranya ingin kedengaran seperti video maka klik checklist ini kemudian share contohnya saya share ini ya nah ini ya contohnya saya share Nah jadi tampilannya di, langsung ke atas di sini ya settingannya pun di sini semua kalau ingin pause share ini mulai lagi ini. nah kalau ini untuk pengaturan yang lainnya chat breakout room record sebagainya nah kalau sudah share screennya stop share di sini ya kemudian fasilitas selanjutnya itu di sini ada record ya Record ini ada dua, record in, on this computer, berarti ini recordnya itu, ketika-ketika record hasilnya itu langsung ada di file komputer kita. Kalau ini uh, record to the cloud ini, the recordnya secara online langsung, nanti hasilnya itu akan masuk ke email masing-masing, ke email akun tersebut. ya, Ke email akun ini berarti ya, itu untuk record ya. break out room, di sini membagikan, apa, mem memecah room itu menjadi beberapa bagian nah ini seperti ini ya nanti uh, setelah ini ada video untuk bagaimana kita gabung ke uh, apa breakout room ya nah ini kita bisa bikin berapa ruang perid nah nanti kita bisa masukkan oleh admin ke breakout room gitu ya nah ini juga bisa kita edit namanya gitu ya nah ini misalnya ini antropologi nah maka dari itu penting nanti ketika misalnya ada mata kuliahnya itu yang misalnya antropologi, maka saya masukkan ke sini, gitu ya, siapa sehingga tidak salah room nantinya kalau misalnya waktu kuliah perbentrokan, ya, dua-duanya dosen dua itu menggunakan zoom gitu. di sini ada reaction, nah ini untuk live ya, misalnya sini ada nah kalau record disini tandanya seperti ini ya nah, dia mute dulu katanya nah, seperti ini tandanya oke, tandanya seperti ini nih udah di-record nih nah untuk stop berarti ini ya pause stop kalau mulai lagi klik lagi kalau selesai di sini yang kotak ini stop nah kayak gitu berarti nanti uh, ada pemberitahuan. nah ini untuk dosen misalnya bisa nih kuliah merekod uh, diri sendiri uh, karena minggu depan yang nggak bisa hadir bisa merekod diri sendiri dengan materinya ya dengan share slide nanti uh, hasil filenya itu dikirimkan uh, ke YouTube ya ke email misalnya ditampilkan di youtube dan sebagainya nah itu untuk uh, penggunaan zoom ya nah kalau misalnya udah di kan masih kayak gini nih bisa direkod lagi kalau sudah selesai misalnya kalau hasilnya itu ketika keluar baru ada hasilnya misalnya contoh ini end meeting saya nah seperti ini contohnya keluar ini kalau stop gak jadi ini nanti langsung dia masuk ke sini nah ini hasilnya kalau kita buka kita lihat sama ya oke okay, itu ya nah kemudian ini kalau ada hasil chat juga ada terikap semua nah itu saja untuk zoom ya jadi sekali lagi ingatkan uh, untuk uh, nama dan nama, nama mata kuliahnya jangan sampai salah ya uh, dan untuk dosen juga bisa mere merekam diri sendiri yang nantinya dikirim ke youtube apabila misalnya minggu depannya tidak bisa hadir merekam diri sendiri di zoom kemudian nanti dikirim ke youtube atau KLMS Visjip Unida. Itu saja dari saya. Nanti selanjutnya ada cara penggunaannya di HP. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.